Juta, mm -hmm. uh, untuk kah yang ini juga menggunakan makeup artis tradisional ya. Betul sekali. Nah, memang uh, geraha Sabah ini kan gedung milik Presiden Jokowi Dodo ya. Mm -hmm. Selfie Ananda, Bobby Nasution, dan Arina Gudono adalah tiga sosok yang terpilih menantu Presiden Jokowi. Tak hanya sebagai orang terpilih menjadi menantu Presiden Jokowi, Selvi Ananda, Bobby Nasution dan Erina Gudono ternyata memang bukan sekedar orang sembarangan, karena memiliki jabatan dan kekayaan yang sama-sama fantastis. Tentu saja hal ini membuat publik semakin kagum dengan Selvi Ananda, Bobby Nasution dan Erina Gudono yang selama ini disebut sebagai bukan orang sembarangan. Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah tuntas menikahkan ketiga orang anaknya, yakni Gibran Raka Buming Raka. Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Gibran Raka Buming telah mendapatkan pujaan hatinya yakni Selvi Ananda, sedangkan Kahiyang Ayu dipersunting oleh pria asal Tapanuli Selatan yakni Bobi Nasution. Demikian juga Kaisang Pangarep yang baru saja menggelar pernikahan dengan wanita cantik yang bernama Rina Gudono. Menjadi menantu-menantu Presiden Jokowi dan Iriana Jokowi, Selvi Ananda, Bobby Nasution dan Erina Gudono rupanya memang bukan sekedar orang sembarangan. Ketiganya merupakan sosok yang tak biasa bukan hanya karena kecerdasan saja, melainkan juga kekayaan dan jabatan yang fantastis. Tak ayal para menantu Presiden Jokowi ini disebut layak untuk bersanding dengan putra-putri orang nomor satu di Indonesia tersebut. Lantas seperti apakah jabatan dan kekayaan Selfie Ananda, Bobi Nasution dan Arina Gudono? Inilah penjelasannya profil ketiganya seperti dilansir dari Youtube, Autopopuler dan Wikipedia. 1. Selfie Ananda Nama Selfie Ananda mulai disorot oleh media sejak dirinya resmi dipersunting oleh Ibran Rakabuming Raka pada 11 Juni 2015. Wanita asal Solo ini menempuh pendidikan sarjananya di STAub Solo pada tahun 2011. Ibu dari Jan Edes ini memang memiliki paras yang cantik dan juga kalem. Kendati demikian, Selvi Ananda adalah seorang pekerja keras. Karena karakternya yang pekerja keras ini, selama masih berkuliah, Selvi Ananda sempat menjadi pembawa acara di salah satu TV lokal hingga mengikuti seleksi pemilihan Putri Solo pada tahun 2009. Karena kegigihannya tersebut, Selvi Ananda sukses memenangkan kontes tersebut. Kini setelah menjadi istri dari Gibran Rakabuming. Selfie Ananda tampak aktif membantu sang suami yang menjabat sebagai wali kota Solo sekaligus mendukung dalam bisnis yang dimiliki oleh putra sulung Presiden Jokowi tersebut. Dari usaha yang dimiliki Gibran Raka Buming tersebut, dapat dihitung berapa pendapatan dan kekayaan dari suami Selfie Ananda tersebut. Saat menjabat sebagai wali kota Solo, pasangan suami istri Gibran Raka Buming dan Selfie Ananda mencatatkan kekayaan bersih sebesar 25,2 miliar rupiah. Bobi Nasution Berbeda dengan kakak iparnya Bobby Nasution yang merupakan suami dari Kahiyang Ayu tersebut juga memiliki jabatan dan kekayaan dari aspek lain. Bobby Nasution sudah menekuni bisnis properti sejak dirinya berusia 20 tahunan, dengan merenovasi rumah untuk dijual kembali. Menantu kedua presiden Jokowi ini juga memiliki burita bisnis lainnya dengan kekayaan yang fantastis. Ia juga membangun bisnisnya dan bergabung dengan Take Group pada November 2016 sebagai direktur marketing. Tak hanya menekuni dunia bisnis. Pria yang saat ini menjabat sebagai wali kota Medan tersebut juga terjun ke dalam dunia sepak bola. Bobby Nasution pernah menjadi manajer di klub sepak bola Medan Jaya. Sebagai wali kota Medan, Bobby Nasution melaporkan jumlah kekayaannya adalah 55,9 miliar rupiah. 3. Rina Gudono Menantu terakhir dari Presiden Jokowi ini juga bukan wanita sembarangan. Rina Gudono adalah wanita yang memiliki segudang prestasi dan sederet riwayat pekerjaan dengan jabatan yang tak main-main. Putri Indonesia D.Y. tahun 2022 ini pernah mendapatkan beasiswa LPDP di Columbia University. Dengan kecerdasan yang dimilikinya, Rina Gudono pernah menduduki jabatan strategis dalam riwayat pekerjaannya. Sedangkan untuk besaran kekayaannya belum diketahui secara pasti jumlah uang dan aset yang dimilikinya. Akan tetapi bisa dipastikan jika kekayaannya tak kalah dari kedua kakak iparnya, karena Rina Gudono dipersunting oleh KS sang pangarep yang memiliki gurita bisnis yang tak main-main.